Halo guys, aku V dan aku Jelek. Banyak orang yang menjadi tampan, tapi tidak dilahirkan tampan. Ya, mungkin kalau ada orang-orang yang bilang bahwa semua manusia dilahirkan tampan, tapi ingat, ada pepatah mengatakan cakep itu relatif", tapi kalau jelek itu mutlak. Oleh karena itu, di video kali ini kita akan mencoba merubah V yang jelek ini menjadi lebih tampan, lebih good looking, like-nya, cowok-cowok Korea, dan tentunya kalian juga pasti bisa tiru. So, let's start the video. Mari kita mulai dari tips yang pertama, yaitu rambut, baik rambut yang di atas, maupun rambut yang di bawah Eh, uh, sorry, maksudnya kumis dan jenggot sih, bukan yang itu Nah, jadi pertama, untuk bisa ganteng seperti cowok Korea, kalian tentunya perlu punya gaya rambut kayak cowok Korea Salah satu caranya dengan pergi ke salon-salon yang mengusung konsep Korea Terutama yang stylistnya orang Korea atau orang Jepang juga boleh, karena gaya keduanya masih cukup mirip Nah kalau aku, biasanya gunting di salon upton di Central Park sama stylis yang namanya Sasaki, dia orang Jepang. Biasanya aku langsung nyuskin fotonya VBTS dan voila, langsung berasa lebih ganteng setelah digunting. Yang kedua, kalian harus mencukur kumis dan jenggot yang kalian punya, supaya muka kalian terlihat lebih mudah dan fresh, layaknya cocok cowok Korea. Aku sendiri biasa cabut kumisku dengan pinset, tapi bagi kalian yang nggak mau sakit, lebih baik, baik dicukur dengan cukuran biasa saja. Selanjutnya, yaitu cara berpakaian. Kalau kalian tampan seperti cowok Korea, tentunya kalian juga harus mengikuti cara berpakaian cowok, -cowok Korea. Nah, ini adalah look pertama aku. Jadi di dalamnya aku pakai T-shirt putih polos lalu dilapisi dengan cardigan hitam polos. Simple tapi cool Untuk celananya aku pakai celana panjang slim fit warna merah kotak-kotak nah, Kalau kalian nggak punya celana kayak gini kalian juga bisa pakai celana polos Yang penting dia slim fit supaya kaki kalian kelihatan kayak kurus gitu loh Shred, Turun ke bawah Lalu kalau kalian nggak punya cardigan seperti ini Walaupun kalian nggak pakai cardigan juga ini sebenarnya udah keren banget kok Nah jadi dengan kaos putih t-shirt polos gini aja uh, Ukurannya oversize sedikit Itu udah berasa lebih korea ya. Nah, jadi enggak perlu pakai kardigan, sebenarnya pakai kaos t-shirt oversize putih kayak gini aja udah bikin kalian lebih keren. Untuk look yang ketiga, aku pakai sweater rajut warna hitam motifnya tribal. Ini juga bagus banget. Nah, kalau kalian pengen percampuran antara elegan dan cute, kalian bisa pakai sweater yang kayak gini nah kalau kalian nggak suka dengan warna-warna yang gelap yang aku pakai dari tadi kalian juga bisa coba pakai warna-warna terang karena cocok Korea juga banyak yang main-main warna terang contohnya kayak gini pakai warna-warna terang kayak gini juga bagus kok ini warna pink sama sweater juga kalau kalian nggak suka pakai pakaian lengan panjang kalian juga bisa pakai kaos kayak gini ini lengan pendek t-shirt oversized dengan warna polos aku sendiri lebih suka pakai warna polos karena rasanya kayak lebih dewasa aja daripada pakai yang terlalu banyak motif. Nah untuk celananya aku masih pakai yang tadi karena ini celana kayak bisa masuk ke semua style jadi ini celana favorit aku aku sering banget pakai celana ini dan kebetulan aku nggak gitu punya banyak celana ya mungkin kalau misalnya udah dapet duit dari YouTube aku bisa beli lebih banyak celana dan share ke kalian look look favorit yang aku pakai. Selanjutnya adalah tips yang terakhir sekaligus tips pamungkas rahasia tampan cowok Korea. Jadi berdasarkan hasil riset aku di Google ternyata cocok Korea itu menggunakan makeup. Tapi untuk makeup sendiri itu nggak ribet banget ya. Ada base, ada shading, ada segala macam dan aku nggak ngerti. Dan aku yakin juga kebanyakan cowok nggak ngerti tentang itu. Nah buat teman-teman yang nggak ngerti kayak aku, kalian bisa pakai ini. Ini namanya BB cream atau beauty balm. Ini fungsinya untuk meratakan warna kulit. Di dalamnya udah ada pelembab, udah ada SPF, udah ada vitamin juga. Jadi kayak udah komplit dalam satu produk dan cowok, cowok Korea teratas uh, sehari-hari banyak banget yang pakai ini karena ini simple tinggal pasang aja udah oke okay. nah jadi sebelum pakai ini ada baiknya kalian cuci muka kalian terlebih dahulu cuci tangan kalian terlebih dahulu nah sekarang aku akan tunjukin kalian cara menggunakan BB cream ada baiknya kalian menggunakan skincare rutin kalian terlebih dahulu sebelum menggunakan ini, atau paling tidak menggunakan toner baru menggunakan ini. Tapi kalau kalian nggak punya toner dan nggak punya skincare lainnya, kalian juga bisa langsung pakai ini aja. Tapi akan lebih baik kalau ada toner dulu sih. Jadi di sini aku buat tunjukin kalian cara pakainya setelah menggunakan toner. Di sini aku pakai toner dari Cosrx dan semua produk yang aku pakai di video ini tidak di endorse. Uh, memang bener-bener aku pakai dan aku suka. Nah, udah kapas kayak gini, kalian tinggal tap-tap di muka kalian. Dan fungsi toner ini untuk menetralkan pH di muka kalian, kalau nggak salah. Nah, kalian tinggal tap-tap aja. Bagus sih kalau kalian punya sesuatu untuk uh, nahan rambut kalian ya. Kebetulan aku nggak punya. Hilang sih tempatnya gua tuh. Nah, setelah kalian sudah pakai tonernya, kalian bisa tunggu sebentar. Supaya mukanya nggak terlalu basah. Atau kalian bisa kipas-kipas sedikit -kipas juga. Nah, setelah itu kalian ambil baby cream-nya. Di sini baby cream bentuknya jelly yang aku pakai. Tapi kalian juga bisa pakai yang jenis lain Intinya baby cream aja sih yang paling simple Nah, adanya spatula kayak gini Kalian tinggal disekin aja ke sini beberapa bagian Nah, lalu dari sini kalian ambil Dan kalian uh, bagikan ke beberapa bagian di muka kalian Dan kalau aku sih biasanya ke hidung satu Habis itu ke pipi dua kiri kanan Lalu ke jidat, lalu ke bawah. Nah, <laughs> nah terus kalian tinggal tap-tap. Nah di sini sih sebenarnya ada beberapa pilihan sih untuk tap-tap. Ada orang yang suka pakai beras. Aku lihat uh, ada juga orang yang suka pakai tangan gini aja supaya budget friendly, nggak usah beli alat-alat apa lagi. Nah, kalau aku sendiri, aku biasanya pakai ini guys supaya lebih rata. Ini namanya sponge ya ya ini namanya makeup blender kalian bisa beli di mini show ini juga harganya murah banget nah jenisnya aku pakai facial mist dari nisfree kita spray sedikit oke okay guys jadi kira-kira kayak gini setelah kalian pakai bb creamnya kalian bisa lihat warna kulit di wajah kalian bisa jadi lebih rata Uh, kayak mata panda yang di sini kayak kelihatan banget Sebelumnya sekarang lebih pudar Lebih rata Bekas-bekas jerawat -bekas juga nih yang kecil-kecil gitu ya Yang belum hilang sepenuhnya juga bisa ketutup Tapi kalau misalnya terlalu parah mungkin kalian tutupnya harus pakai concealer Tapi kalau aku sendiri nggak suka yang terlalu banyak step dan terlalu banyak alat gitu Jadi aku lebih suka pakai BB cream aja Satu tap tap tap tap tap dan selesai Udah jauh lebih ganteng Oh iya, satu tips buat kalian. Waktu kalian membeli BB cream, kalian harus pastikan kalau misalnya shade warnanya atau tingkat kecerahan krimnya itu sama seperti warna kulit kalian atau paling tidak mendekati. Karena kalau misalnya terlalu jauh, nanti hasilnya agak aneh. Di sini aku pakai yang beige ini shade yang paling rendah sih. Kalau nggak salah di holika-holika, tapi holika-holika sendiri cuma punya dua shade setahu aku. Jadi, kalau misalnya shade warna kalian nggak dapet di sini, kalian bisa coba uh, produk BB cream yang lain. Oh iya, buat teman-teman juga jangan sampai lupa untuk bersihin setelah kalian udah selesai pakai, kayak udah pulang dari luar, pakai cleansing water, atau yang oil, atau apa aja yang penting fungsinya untuk cleansing, habis itu cuci muka juga. Mari kita flashback sebentar ke aku yang belum buting rambut, belum cukuran, belum pakai baju yang bagus, dan juga belum pakai lip cream, yang masih seperti ini. Kemudian, jadi seperti ini. Kira-kira, final case seperti ini setelah kalian melakukan semua proses yang aku share tadi. Jadi bagaimana menurut kalian? Apakah perubahannya cukup signifikan? Jadi itu dia step-step yang aku lakukan untuk menjadi lebih tampan, lebih good looking seperti cowok korea Dan kalian tentunya juga pasti bisa ikutin. Kalau kalian punya pertanyaan lebih lanjut, kalian bisa komen di bawah. Jadi mungkin sampai sini dulu videonya. Kalau kalian suka dengan video-video seperti ini, kalian bisa tinggalkan like dan subscribe dan komen di bawah untuk kelanjutan tips dan trik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Dadah!